Jadu dulu deh. Batu ba bata aja, batu, batu, batu batu bata, batu bata, ya. batu, bata iya. batu, batu bata. Terus batu, kusen, kusen. Kusennya pakai Kusen pintu, kusen jendela sama daun pintu, daun jendelanya. Iya. Apalagi, Pak? Kusen, kusen pintu. pintu, kusen jendela, daun jendela. Ah, gawat, gawat. <imus> gawat. Gawat, <imus> gawat tuh apa? Genting. <imus> <imus> Pernah dengar nggak Tik tik tik bunyi hujan di atas, gawat. Enggak ada gak usah pakai gawat, genting, ya, genting, genting. udah dicatat semua kan? udah udah. udah, udah, udah. udah kayak ini semuanya berapa berapa nih pak? berapa berapa bapak ngambil apa nih? Loh. kok bapak oh. yang nanya? harusnya nanya saya yang nanya bapak berapa maunya? loh gimana sih pak? bapak tuh mau beli apa ini ini? loh saya mau jual.